Guys, Welcome back to Putra's channel uh, Di video kali ini gue akan ngebahas Bagaimana cara siaran di aplikasi Blut Atau Wala Tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, share, comment dan juga subscribe channel gue ya Supaya gue makin semangat nih Oke okay guys, sebelum lanjut ke video tutorialnya Gue mau ngejelasin sedikit aja nih Apa sih itu aplikasi Blut Atau Wala Jadi guys, aplikasi Blut Atau Wala merupakan aplikasi sosial death untuk kaum gay dimana kalian bisa chatting, kalian bisa video call, dan yang pasti kalian bisa live streaming di sana. Nah, ini salah satu fitur yang gue suka dari aplikasi tersebut. Dan kita akan bahas bagaimana sih caranya dan apa aja caranya untuk menjadi streamer di sana. Saksikan videonya. Oke okay guys. Uh... Teman-teman, kita download dulu aplikasinya di playstore ya. Jadi untuk aplikasi Bluto atau Walla sudah ada di playstore saat ini. Jadi kalian tidak usah mencari aplikasi butnya lagi. Jadi tinggal kalian ketikkan Walla. Nah, kita cari. Nah, lalu kita install. Kita tunggu beberapa menit. Oke okay guys aplikasinya sudah berhasil gue install Nah langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke aplikasinya Tapi sebelum masuk aplikasi Wala dan nya ini Usahakan kalian sudah memiliki alamat email dan nomor telepon yang aktif ya Untuk registrasi Oke okay, lanjut kita masuk ke aplikasinya Nah tampilannya seperti ini Jadi Kalian bebas mau daftarin menggunakan Facebook, email, atau nomor telepon, dikarenakan gua sudah terdaftar. Sombong amat karena gue sudah terdaftar di aplikasi ini. gua tinggal login terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini tampilan aplikasinya. Fiturnya banyak sekali, di sini ada menu pesan ini menu posting kalian bisa posting apa saja di bagian menu ini lalu bagian live ini untuk kalian daftar siaran oh ya yeah, guys sebelum kalian mengklik siaran atau kalian daftar untuk menjadi penyiar di aplikasi wall atau Blood, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya guys jadi nggak langsung bisa kalian live jadi ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi untuk menjadi penyiar Nah, di sini gua akan jelaskan satu-satu apa aja sih syaratnya Oke okay, syarat pertama kalian harus memiliki followers nah usahakan kalian sudah memiliki followers minimal 50 atau 100 lah Nah itu syarat yang pertama lalu syarat yang kedua kalian harus rajin posting di beranda posting apapun mau posting foto foto atau video bebas yang penting jangan ada unsur-unsur Sarah ya Nah kalian bisa posting foto-foto kalian di bagian post seperti itu. Itu syarat yang kedua Kalian harus rajin masuk siaran orang lain. Kalian bertegur sapa di sana. Kalian sehe. Kalian kenalan seperti itu. Jadi kalian harus aktif juga dengan penyiar-penyiar lainnya, guys. Nah, Oke, okay. itu tiga syarat yang harus kalian penuhi ya. Kalau semuanya sudah terpenuhi, sekiranya sudah terpenuhi, kalian bisa langsung klik start di bagian atas. Karena gue sudah terdaftar menjadi penyiar di sini, jadi gue sudah tampilannya tinggal langsung live ya. Di sini kita klik bagian start. Nah tampilannya seperti ini. Ini kalau kalian sudah disetujui ya. Kalau kalian belum disetujui, tampilannya tidak klik daftar sekarang. Seperti itu. Oke, okay. demikian informasi dari gua tentang aplikasi Walla dan Good. Pokoknya gunakan aplikasi ini sebaik mungkin. Jangan digunakan untuk hal-hal negatif, tetap positif life. Jangan negatif life karena itu dilarang. Yang ada nanti akun kalian akan di ban. Oke. Okay. Oh iya yeah, jangan lupa follow. ID gue ya. ID bit gue di putra_nya 3 kali 11. Eh lu jangan sae deh. Ya gue gampar mulut lu lo. Kalau berani sama gue. Awas lu kalau berani sama gue. Tampo lu mulut lu. Thank you.